Pantai biasanya menjadi tempat wisata yang digemari oleh banyak orang. Namun siapa sangka di balik keindahan pantai, terdapat sederet cerita misteri yang perlu diketahui. Pantai Karangbolong yang berada di desa Karangbolong, Karang Suraga, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten, menyimpan misteri. konon di pantai Karangbolong terdapat gerbang dimensi lain yang bisa menghubungkan ke kerajaan gaib yang masih di bawah kerajaan pantai selatan. Gerbang Dimensi di Pantai karang bolong tersebut digambarkan yakni sebuah batuan karang yang memiliki lubang di bagian tengahnya. Bagian batuan karang terdapat hiasan pepohonan yang cukup lebat di bagian atasnya dan segaris lurus dengan Gunung Krakatau. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Awalnya, Pantai Karang Bolong ini bernama Pantai Karang Suraga, karena pantai ini merupakan tempat untuk menenangkan diri dan memasrahkan jiwa dan raga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dahulu diceritakan bahwa Pantai Karang Bolong pernah digunakan oleh seseorang yang bernama Prabu Pangeran Surya di untuk menenangkan diri dan melatih ilmunya. Seiring berjalannya waktu, tujuan orang datang ke Pantai Karang Bolong sudah disalahgunakan. Lokasi batuan karang yang memiliki lubang besar di tengah tersebut sering digunakan seseorang untuk mencari kekayaan secara instan menggunakan ritual-ritual tertentu. Melalui sapaan antara pemanggil, jin akan hadir dan bisa berkomunikasi. Si pemanggil disarankan hanya menyampaikan permintaan saja kepada jin. Jika ingin diberi uang, tinggal sampaikan berapa nominal uang yang diminta. Setiap orang yang masuk membawa persyaratan. Seperti sesajian dan waktu dilakukannya Wiritan mulai pukul 24 waktu Indonesia Barat hingga menjelang azan subuh berkumandang. Selain untuk meminta kekayaan, menurut legenda Pantai Karangbolong masih masuk di wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul dipimpin oleh seorang abdi kinasi yang bernama Prabu Rakata. Saat peradaban Hindu-Buddha di Nusantara masih berjaya, pantai ini adalah tempat untuk mencari berbagai ilmu kedikdayaan oleh kesatria. Sebelum menjadi destinasi populer seperti sekarang, dahulunya Pantai Karang Bolong menjadi tempat untuk mencari, melatih, serta meletakkan kembali ilmu kanuraga. Ribuan tahun lalu, Pantai Karang Bolong adalah tempat untuk mendapatkan suatu ilmu ajian tingkat tinggi yang disebut dengan ilmu Batara Karang. Batara Karang adalah ilmu yang dapat membuat siapapun yang mampu menguasainya menjadi abadi. Batara Karang termasuk dalam ilmu tingkat tinggi yang tidak mudah untuk dikuasai. Terdapat laku ritual khusus yang harus dijalankan, seperti diantaranya puasa selama seribu hari. Akan ada konsekuensi besar jika gagal, yaitu saat meninggal tidak akan diterima alam semesta. Serta roh terpisah dengan raga, raga tidak akan bisa dimakamkan di dalam bumi. Perlahan raga akan mengecil, namun kuku dan rambut tetap akan terus tumbuh.